Hei, what's up guys Jumpa lagi dengan saya, Abizar Wabil Ahmad Kali ini, saya akan bercerita tentang Cerita horor Yang dapat membuat anda DAK DIG Seperti apa keseruan cerita kali ini Langsung saja ke ceritanya Kemarin malam Aku bermimpi Tentang seorang hantu anak laki-laki Yang berada di rumahku Hantu anak laki-laki ini adalah Salah satu makhluk Penunggu di ruang tamuku Hantu itu telah berkata Kepadaku bahwa Hantu yang sering dilihat dalam mimpimu adalah nyata Dan Sepertinya Dia ingin merasakan Sesuatu hal yang sama Seperti apa yang kau lakukan sehari-hari di dalam rumah Dan Ia juga mengatakan bahwa Setiap hantu penunggu rumah Sangat menyukai tempat-tempat yang tenang Jauh dari segala keramaian Tempat-tempat yang tenang itu Seperti di kamar Kamar mandi di bawah tempat tidur di dalam lemari dan lain-lainnya, sehingga mereka kadang sering muncul tanpa disengaja dan terlihat oleh kita. Mereka juga tidak mempunyai niat untuk menakut-nakuti Seluruh anggota keluarga di rumah Kan tetapi Mereka hanya Ingin melakukan hal-hal yang sama seperti Apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah Seperti Menonton TV Makan bersama Bermain bersama Berdoa bahkan Kegiatan lainnya yang bisa Kita lakukan Aku juga sering melihat Kehadirannya Terutama di saat sedang Mematikan televisi. Ketika aku melihat ke belakang. Nampak tilas bayangan seseorang. Kemudian tiba-tiba menghilang. Dalam hitungan detik. Aku juga berpikir. Mungkin ini hanya halusinasi saja. Tetapi. Kejadian ini sering aku alami setiap malam Kemudian saat aku pergi ke kamar mandi Untuk buang air Aku juga dapat merasakan Bayangan aneh Yang lenyap tiba-tiba saat aku membuka pintu kamar mandi dan aku sangat yakin pada mereka bahwa hantu penghuni rumah tidak mengganggu kita selama kita tidak mengganggu mereka. Karena mereka juga bagian dari keluarga kita dalam satu rumah. Dan kenapa kita sangat takut Akan penampakan mereka Karena kita belum pernah melihat Wujud mereka sebelumnya Dan Seandainya Kalau mereka terlihat Dan terus terlihat oleh kita khususnya dalam kehidupan sehari-hari Aku sangat yakin Sekali kita tidak merasa takut Akan penampakan dari mereka Karena mereka sudah sering terlihat oleh kita Tapi sayangnya Hal itu tidak terwujud karena dunia mempunyai dua sisi kehidupan Dua kehidupan itu adalah Kehidupan nyata dan kehidupan roh Dan Kita sangat jauh berbeda dengan mereka Mereka juga mencintai kebersihan di rumah Karena kita sering membersihkan rumah setiap harinya. Dan aku juga berpendapat bahwa Wujud dari hantu penunggu rumah Adalah cermin dari rumah itu sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa Hantu itu hanyalah sebuah halusinasi Yang kita ciptakan. Karena takut akan sesuatu, maka terjadilah sesuatu yang kita takutkan itu, seperti contoh akibat dari halusinasi. Setelah menonton film horor, di saat tidur kita bermimpi dikejar hantu, ternyata itu semua hanyalah... Bunga tidur Oleh sebab itu Sebelum kita tidur Harus berdoa Agar kita bisa terbangun lagi keesokan harinya Dan Ada juga orang yang mengatakan bahwa Ada hantu penunggu rumah Yang jahil Dan tidak menyukai kehadiran kita Mungkin itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Entah apakah itu yang membuat mereka tidak suka dengan kehadiran kita di rumah. Kesimpulan dariku tentang mereka adalah, selama kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita Karena hidup ini Ada sebab dan akibat Kita hidup di dunia ini Tidak sendiri Tetapi Ada makhluk lain yang juga hidup dengan dunia yang berbeda Tetapi ingat Kita tidak boleh sampai Terperdaya oleh mereka Dan kita tetap Berpegang teguh Kepada agama Yang kita percaya Demikianlah Cerita kali ini Semoga terhibur Sampai jumpa Di cerita-cerita berikutnya Salam Dabdikduk